Untuk memberi ruang tembak bagi Witan Pintar Baik hati Dan juga tidak sombong Dari Dimas Derajar Yang membuat gol kedua ini bisa tercipta Karena Dimas bisa menembak palen. Dan saya dengar juga rajin menabung Rajin menabung Dan dia hormat kepada orang tua maupun guru Iya Dia pramuka ya. Yang... Itu Itu dia Witan gocek, gocek Sudah tidak bisa dicegah Karena sudah di dalam kotak penalti Sudah berhadapan dengan kiper Dan Witan Dobrak praca, si pita, dobehu, loptu, do, uzemia, si musi, počka na, šanca 1 7 kontra, akcia, a nakoniec vyhráva začiatok podobne ako Được, xem quy Sangat menarik dari Witan Sulaiman Bung Baruf. Iya, ini adalah bagaimana pengototan, kerja keras, tidak pernah menyerah, dan kemudian dia mengejar bola. Witan Sulaiman terus berlari, dan dalam dikawal oleh dua pemain, dia berhasil melakukan tendangannya sangat baik, dan kemudian menghujam ke gawang Uni Emirat Arab. 1-0, Indonesia unggul lewat gol Witan Sulaiman. Tentu saja ini proses atau gol yang sangat-sangat penting dan berharga. Semoga saja...